Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat di sini, saya akan membahas tentang merubah kata sandi. Oke, okay. langsung saja di sini, saya akan share kepada kalian semua tentang cara mengganti atau mengubah kata sandi. Akun Klub Kue, terbaru di tahun 2023 Oke. Okay. Langsung saja, guys. Di sini kalian masuk saja, guys. Ke website klub boy kalian, guys. Langsung saja, guys di sini. Kalian pilih website chong untuk login akun klub boy kalian, guys. Nah, di sini ya, guys kalian langsung saja tekan dalam kolom pencariannya. Ketik nama klub boy ya, guys. Di sini, kalian langsung saja guys tekan klub poinnya untuk login username kamu dalam websitenya, guys. Lalu kalian login di sini, ya guys tinggal tekan login, guys. Di sini, tulis username kalian dan kata sandi kalian yang saat ini, ya guys. Lalu kalian tekan login di sini, ya guys. Nah, sekarang sudah memasuki beranda akun saya, ya guys. Kalian, ya guys pilih 3 baris pada di atas itu, ya guys. Lalu kalian tekan profil nama kalian, ya guys. Di sini kalian tekan lagi tiga baris paling atas yang seperti titik berjajar tiga baris, ya guys. Lalu kalian tekan pengaturan atau setting, ya guys. Di sini kalian tekan lagi tiga baris di atas paling tegahnya tiga barisnya, ya guys. Tinggal kalian cari kata sandi atau passwordnya, guys. Nah, tinggal kalian ganti di sini, ya guys. Jajaran nomor satu adalah kata sandi atau password kamu yang saat ini. Untuk jajaran yang kedua, kalian bisa cari kata sandi baru yang serumit mungkin. Jajaran ketiga adalah kata sandi baru kalian yang dibuat diulang di jajaran ketiga. Lalu save dan ceng atau bisa disebut simpan dan perubahi kata sandinya guys. Dan selesai deh kata sandi baru, sudah diubah guys. Hahaha. Terpenting kalian harus menjaga akun kalian agar tidak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke okay guys, teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.